Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman teman Ini yang kita butuhkan adalah pipa Ini pipa yang setengah inci ya teman teman ya Dan lampu led bekas Yang kita gunakan untuk uh, kepala shower Dan nantinya itu ada Apa namanya Dan itu nanti akan kita bolong bolongkan pakai solder ya teman teman ya Oke kita lihat Oke, tahap pertama kita buka dulu uh, Tutup lampunya Dan tutup lampunya itu ya yang plastik ya teman-teman ya Yang kita gunakan itu yang plastik Supaya bisa kita bolongkan nanti Kita buka dulu ya pelan-pelan teman-teman Sampai terbuka Oke, kita lihat cara bukanya seperti apa ya Harus pakai pisau Carter Oke okay, seperti itu ya teman-teman Oke okay, ini Kita tekan supaya agak lunak Biar supaya lembek ya teman-teman ya Terus kita buka ini oke okay, Sampai terbuka ya Setelah itu kita congkel Lagi LED-LEDnya kita buang karena LED-LEDnya itu tidak kita gunakan itu kita congkel seperti itu ya congkelnya pelan-pelan teman-teman supaya tidak rusak pinggirannya oke setelah kita itu kita buka langkah selanjutnya kita bolongin untuk masukkan pipa-pipanya ya teman-teman ya Oke kita bolongin pakai obeng karena nanti kita akan masukin pipa ke dalam situ Oke disimak supaya tidak salah ya cara-caranya ya teman-teman Oke Diku akan dirapikan sedikit, terus kita congkel ya teman-teman ya, terus seperti itu. Oke, nantinya pipanya akan dimasukkan ke dalam situ ya, dan saya gunakan lem lem plastik. Uh, ataupun lem lilin ya yang kita bakar nah itu saya bakar ya untuk supaya bengkok pipa-pipanya cara bengkok pipanya kita bakar ya teman-teman ya dan ini saya gunakan pakai lim, lem lilin seperti itu tampilannya teman-teman usahakan jangan ada kebocoran itu Contohnya kalau kita tempel di dinding Seperti itu ya Ini adalah modal gratis ya teman-teman Yang digunakan dari bahan bekas semua Dan ini kita bolongkan pakai sorder ya Kita bolongkan Jangan besar-besar kali ya Kalau airnya kenceng boleh agak lebih besar sedikit Terus, kita bolongkan satu persatu. Kita penuhkan supaya jadi shower, ya. Oke, teman-teman, kita lihat sampai habis pembolongannya pakai solder. Oke, seperti itu. Pokoknya bolongannya dipenuhkan semua ya teman-teman Oke itu yang lebih-lebih keluar Nanti bisa dirapikan pakai karter Seperti itu tampilannya ya teman-teman ya Oke setelah itu kita tes uji coba Seperti apa keluar di bolongan airnya itu kalau memang bolongannya masih kecil bisa dibolongkan agak lebih lebar sedikit oke tampilannya sudah selesai ya teman-teman ya oke, jadi saya pasangnya itu pakai lem lem lilin ya seperti itu teman-teman tampilannya kalau ditempel oke setelah itu kita lihat sudah pakai hasilnya maksimal seperti ini ya teman-teman. Airnya lumayan bagus dan di sini kita lihat pemasangannya sudah selesai seperti itu. Modalnya hanya modal capek ya, tidak pakai uang modal gratis ya teman-teman ya bisa teman-teman untuk dicoba cara buat Oke terima kasih buat teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share ya semoga bermanfaat teman-teman